Tribun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita dalam program Inspirasi Nah, kali ini di Studio Tribun Jabar kita kedatangan uh, band dari Malang yaitu Koldiak oh. Halo Koldia, gimana nih teman-teman Koldiak? Hari ini kabarnya? Alhamdulillah, sehat Nah, tapi sebelum uh, Tribuners kita ngobrol lebih lengkap soal band asal Malang ini Kita boleh kenalan dulu dong dari sebelah kiri aku nih boleh kenalan siapa Saya Bima saya Sambadah Saya Tama Saya Dery okay. Nah ini uh, band Koldiak emang sengaja datang ke Bandung dalam rangka apa nih? Boleh dong kasih tahu? Kita ke Bandung karena kita lagi habis rilis single baru hmm. Forever Kebetulan kita mau mampir-mampir ke beberapa media di Bandung selama dua hari ini Oh emang berarti selama dua hari ini khusus sengaja buat mengenal lebih dekat dengan rilis single barunya ini ya? ya memperkenalkan single terbaru Coldyak sama kemarin kita sempat uh, kita datang duluan mm -hmm. sehari di sini untuk ketemu pendengar kita tuh namanya Coldyak Squaw mm -hmm. ada di Bandung oh, komunitinya mm -hmm. Squaw Bandung jadi kemarin kita ngumpul-ngumpul sama mereka kustikan dulu Wih. hari ini baru kita mulai keliling-kelilingnya Oke. Okay. Tadi uh, ini ada yang menarik juga nih dari nama para band koldiak namanya lucu-lucu ya. Kalau misalnya tadi saya catat namanya ada Sambada Wahyadiatnika, terus satu lagi Maha Tamtama Arya Negara Terus dari Ri sama Bima Bagaskara. Nah, ini uh, kalian kenapa nih namanya kok bisa sama gitu Indonesia banget gitu. Apa emang saudara bagaimana nih? Kita telepon orang tua kita masing-masing dulu aja, Pak ya. nggak oh, bisa di... Bisa ditelepon orang tuanya yeah. Dark joke Yang kasih nama gak bisa ditelepon Ya nah, nama-nama Jawa sih iya yeah, mungkin karena ya orang tua kita orang Jawa ya Maksudnya mungkin mereka mengenal dalam banget budaya-budaya uh, yang ada di Jawa Jadi, jadi nama-nama Sanskerta gitu yeah, Sempat yeah. itu sempet rame ada yang nge-tweet gitu di Twitter Ya yeah, sempet ini buka dia buka Wikipedia gitu mm. di capture dia baru nggak kok nama-namanya anak olleh apa nama-nama yeah. iya gitu terus orang-orang jadi padang nggak semua oh iya yeah, namanya begini terus langsung kayak Derry harus ganti nama Derry <Ganzai ganzai ganzai> <nama ena nomor ganzai> ya. Derry <diri>, kayaknya harus ganti namanya Derry apa Derry eh nggak nama Sansekertanya apa Derry apa <ganzai> Dari Vibawa nah. Oke, ini kalian nih, boleh diceritain dong Koldiak tuh kan udah dari 2015 ya Ternyata yep. perjalanannya masih stay sampai sekarang Ada pandemi, tapi tetap juga berkarya terus Nah, boleh dong diceritain proses awal mula Kalian bisa bikin band tuh gimana sih? Koldiak itu sebenarnya dulu itu uh, Ada band sekolah Awalnya ya, maksudnya ini awal pertemuannya Sejarahnya, ada band sekolah, terus aku masuk di situ, personil tambahan. Terus habis itu gitarisnya keluar, digantiin Tama. Jadi aku dulu main gitar, sama Tama ini cuma main gitar. Terus habis itu basisnya keluar, gantiin Bima, keyboardisnya ngilang, digantiin dari itu akhirnya yang founder bandnya itu udah gak ada di dalam band lagi, karena udah cabut semua. Udah akhirnya kita bikin Koldiak, nama baru, dengan lagu-lagu yang lebih baru. Tapi sebelumnya namanya bukan Coldiac kan ya ini tuh namanya Belum. Eh iya, bukan. Namanya tuh Namanya Pirate. Namanya... Pirates. Pirates. Pirates. Oh, okay. nah, kita satu studio gitu loh, Masih ada ya. tuh di Teman Spotify orang -orang kalian kalau lihat itu. Masih ada di Spotify itu. Mm. Oh, si Ben yang sebelumnya ini. Mm. Cuman gak ada yang dengar. <laughs> nah, tadi kalau Coldiac ada makna artinya enggak sih dari Coldiac tuh apa sih? Coldiac itu enggak ada artinya sih. Mm. Ya kalau harus diartikan ya kalau dia adalah kita gitu ya kayak kamu kenal Ayu gitu Ayu ya udah Ayu gitu eh iya kan namanya Ayu Bukan. eh siapa? Tau tahu lagi Kalo, siapa Putri Putri, putri ya. ya Putri Putri ada sama Ayu ya iya siapa Ayu eh maaf maaf ya kayak misalkan Putri ya Putri gitu kalau dia tuh nggak ada nggak ada arti yang spesifik karena kita dulu itu bikinnya cuman pertimbangannya apa Instagramnya masih ada account Instagramnya masih ada Koldiak domain Koldiak.com masih bisa kita beli terus YouTube dan segala macem jadi harapannya sebenarnya karena waktu itu kita band baru kan baru bikin nih bikin album kita sebar-sebar press release ke radio ke media dan segala macam kan keluar tuh artikel kan nah nanti kalau ada orang mau ngepoin Koldiak dia band mana sih atau siapa sih mereka yang segala macem Mereka ngerti Google Koldiak jebret cuman kita oh, okay. Sangat mudah mencari informasi tentang Oke. Okay. Keren ya Nah tapi ini yang lebih keren lagi kalian bisa tetap Biasanya kalau band tuh kan apalagi band indie tuh suka ganti-ganti ini -ganti Nah kalian jaga persahabatannya gimana nih? Tetap, uh... Apalagi kan kalau misalnya musisi punya idealisme masing-masing gitu kalau menjaga keutuhan band ya, menjaga keutuhan band bisa dibilang semenjak Coldyak ya, maksudnya personil yang udah nggak ikut tuh bukan yang karena konflik, karena memang dulu awalnya itu kan apa ya, motifnya di band itu ada yang hobi, ada yang serius dan segala macem dan memang dari awal kalau dramernya waktu itu kita tahu kalau memang dia udah punya uh, profesi utamanya waktu itu, jadi waktu kita udah mau serius ya udah nggak apa-apa segala macam lah. Kalau untuk mempertahankan benya selama tujuh tahun ini ya, kita yang penting bisa memisahkan antara pertemanannya dan ini kan jadinya kolega ya kita, kolega. Kalau karena udah jadi karir sekarang bermusiknya gitu, jadi pekerjaan. Jadi kapan kita berkolega, kapan kita berteman itu kita tahu timingnya lah nah tapi juga tadi kan kalian berarti uh, tadi ya sebar press release lah buat ke media pas hmm. dari awal berkarir sampai akhirnya bisa dari band lokal terus dari Malang terus bisa sampai ke Jakarta nah itu gimana tuh perjalanannya tantangannya selama tujuh tahun ini gimana tantangannya sih apa ya apa ya apa tam kamu ada tantangan yang merasa waktu dulu struggle strugglenya awal-awal tantangannya ya <laughs> iya sih kita struggle-struggle sendiri sih waktu itu masih ya uh, Itu aja sih Ya dulu waktu kita awal-awal uh, rekaman kan ya Kita bener-bener manfaatin source yang kita punya gitu Jadi apapun yang kita punya yaitu kita manfaatkan Bahkan si album kedua kita, album fau itu Ini kalau teman-teman yang ngerti musik ya maksudnya kan sekarang banyak lah produser musik yang semua bisa bikin musik sekarang uh, apa sound keyboard tuh kita cuma pakai satu satu software aja gitu untuk satu album Iya kan vst-nya itu pelakin kayak kayak apa ya virtual instrumennya itu yang keyboardnya sini dan segala macam itu cuma pakai satu itu iya dan itu berat sekali buka jebret kita ganti sound itu nunggunya bisa kayak sebat dua bat dulu Iya hmm. itu sama kalau yang struggle strugglenya memperkenalkan bandnya sih ya uh, dulu tuh saya sempat sebelum album kedua karena ngerasa mungkin orang-orang di Jakarta harus dengar gitu ya yeah. sempat sekali sebulan sekali itu ke Jakarta untuk hanya kenalan-kenalan sama orang hmm, kenalan sama musisi lain juga band-nya ya musisi juga. ya orang-orang industrinya dan segala macam orang-orang media dan segala macam hmm. tanpa rencana gitu jadi kayak sebulan jebret Uh, di sini empat hari lima hari ketemuan siapa-siapa-siapa kadang-kadang dapat apa-apa kadang nggak apa -apa, dapat apa-apa pulang gitu-gitu sih nah, tapi kan ternyata si lagunya nih ya lagunya tuh uh, booming juga nih yang aku tahu ya enggak yang aku hmm. tahu aku suka lagunya yang Vow terus Heart Desire yes. terus juga aku suka lagu yang Beautiful Day hmm. nah itu tuh eh uh, apa ya si lagunya musiknya tuh groovy banget, terus asik banget gitu. Nah terutama yang Fau ini biasanya untuk kalau buat diri aku pribadi ya, hmm. karena aku sebenarnya ngefans juga nih sama kalian, jadi agak-agak grogi. Hmm. <laughs> Lagu yang Fau ini kan kayak maknanya tuh deep banget, terus kayak orang-orang ngedengerinnya kayak ah, ini lagunya enak itu dengerin sama pasangan. Nah itu inspirasinya dari mana sih lagunya? <laughs> <laughs> Aduh, Fau itu dulu sebenarnya gini. eh uh waktu album kita bikin album oh kan waktu itu waktu itu Derry itu punya pacar <laughs> iya maksudnya Derry Derry tuh punya pacar aku ngelihatnya salah satu karena yang nulis lirik kan aku waktu itu oh, okay. uh, ngelihatnya Derry waktu itu pengen pengen pengen nikah ya kan ya, biasalah maksudnya tiap-tiap oh, orang pacaran kan pasti gitu pengennya kan yeah. ke depan maksudnya, gitu sedangkan yeah. Sedangkan aku waktu itu kayak belum aja ke situ nah. gitu, kayak masih pengen-pengenan tipis-tipis. aku ngeliat kan kayak, oh iya di umur-umuranku segini tuh ternyata semua orang teman-temanku punya keinginan untuk menikah gitu. Dan aku ngeliat teman-teman yang udah nikah tuh happy gitu. Aku pengen-pengen menangkap perasaan mereka tuh kayak gimana sih walaupun belum menikah pada saat itu. Dan udah aku tulis liriknya itu sambil di toilet Perhatikan kisah cintanya deri <laughs> gitu. ya jadi di toilet aku nulisnya bener-bener jadi waktu itu di studio cerita-cerita sama deri leh mau gimana ceritanya ngobrol sama deri kan anak-anak -anak, set ngobrol Oh ya begini begini-begini oh udah udah belet nih bentar itu <laughs> ya, ke toilet udah ya, sambil nulis dan taunya lagunya bisa diterima Alhamdulillah tapi sebenarnya Fau tuh liriknya kalau dibilang deep enggak eh, juga sih justru tuh yang bikin deep justru karena teman-teman bisa mengapresiasi lagunya akhirnya mau nggak mau teman-teman tuh kasarnya ya kasarnya mendramatisir lagunya jadi sehingga gitu ya kan? jadi soundtrack hidupnya kisahnya dan segala macam akhirnya mungkin punya arti tersendiri buat orang-orang yang dengar akhirnya jadinya deep padahal kalau dibilang liriknya ya cukup lugas sih cukup lugas terus kisah cintanya gimana nih Mas Dery Maksud, oh kandas waktu oh, kandas. itu Waktu itu yang, it, yang itu kandas Yang itu kandas Sekarang udah aman ya, ada lagi yang baru Iya, uh, cepatnya ya, di lagu lain Wih, Berarti ini setiap liriknya memang kalian yang garap apa gimana nih? Iya, iya pasti Oh semuanya Dan pasti memang selalu kebanyakan lah ya Kebanyakan memang hmm. berkaca sama ya yang, yang terjadi di kehidupan kita gitu Oke. Okay. Nah kalau misalnya yang hari ini nih, yang lagi rame juga kan, kalian baru aja rilis single terbaru, mm -hmm. judulnya Forever Nah yang Forever ini tadi aku dengerin musiknya agak beda ya, lebih reggae, lebih apa ya, kayak ada di pantai gitu yeah, jadi yeah. seru Kamu dengerinnya berasa pengen cuti enggak? <laughs> pengen <laughs> <laughs> ya ya. cuti ngajuin cuti semua ini asik banget gitu gimana nih proses penggarapan lagu yang terbaru ini forever nih, dari bisa bercerita nih hmm. eh kenapa musiknya jadi seperti itu ya karena pas itu bikinnya itu jadi ceritanya forever itu lagu salah satu lagu yang ada di workshop kita yang di Bali jadi kemarin kita sempat workshop di Bali selama beberapa hari itu tujuh hari ya tujuh hari terus jadi forever itu karena vibe-nya lagi di bali kan tropical-tropical gitu terus habis itu tuh terciptanya tuh juga pas lagi uh, istirahat sebenarnya jadi pas anak-anak lagi renang ada yang lagi mainan apa ada yang lagi dengerin musik nah pas itu tuh musik yang ngebuter tuh kita pengen yang kayak oh, kita lagi di bali terus renang enaknya nyetel lagu apa ya terus nyetel lagu-lagu jamaikan sound tropical kayak gitu, ska rock steady gitu pokoknya masuk ya. Terus eh uh, ambillah gitar, haming-haming, ngencing-ngencing lah. nemu nih nada gitu. Terus ya udah, sama-sama diproses malamnya kayak pada langsung nulis lirik. Terus ya udah dijadiin sebenarnya itu kayak nggak nggak terplan gitu loh. Berarti langsung pada saat itu kalian garap iya. musiknya. Jadi sebenarnya Pas workshop kemarin tuh ada lagu, ada beberapa lagu yang emang udah kita prosit di Palang terus kita bawa ke Bali. Nah, Forever itu salah satu lagu yang emang bener-bener tercipta di Bali gitu. Hmm. Karena apa yang kita tangkap di situ kayak vibes bali lah, vibes liburannya, vibes yang kayak bareng-bareng seneng-senengnya di situ. Jadi kayak akhirnya musik yang tercipta juga jenisnya seperti itu, yang cocok terus abis itu temanya yang cocok juga seperti itu. Itu akhirnya. Wih ini keren banget betul. langsung pada saat itu ada inspirasi langsung dibuat yeah. ya mm -hmm. nah ini yeah. uh, kerjasamanya sama siapa aja nih dalam proses penggarapan forever ini? forever ada siapa aja? audio audio, um. audio ya? ya yeah, sama kan, uh, sama Kamga juga ya? Yeah. Yeah. oh ya, yeah. kemarin take fall di daerah Kamga dibantu sama Kamga terus untuk ya, kebetulan yang mixing saya sendiri Terus eh uh, masternya si Dimas Pradipta, itu aja sih. Berarti berapa lama nih? Enam bulan kah? atau cuma sebulan? Nah, kita tuh selalu bingung kalau ditanyain bikin proses lagu. Berapa lama? Ya. Karena kita tuh kan ngerjainnya loncat-loncat ya. Abis lagu ini, lagu ini, lagu ini, oh. lagu ini, loncat-loncat eh, gitu. Hmm. Banyak lagu yang dikerjain loncat-loncat. Tapi kalau kita misalkan bikin lagu gitu ya mungkin tiga hari empat hari bisa oh. jadi gitu maksudnya mulai dari bikin dari nol gitu hmm. terus sampai aransemen jadi mungkin tiga hari empat hari bisa kalau emang dikerjain banget gitu ini kalian emang basicnya uh, kuliah musik kah, atau les musik kok oh, guru nggak. kita guru musik enggak <laughs> oh, iya. enggak apa nih bestnya nggak ada yang di nggak ada yang sekolah musik sih kita nggak ada yang sekolah musik Cuman pernah sok-sokan ngelesin gitar Aduh, ya kita. Gini pernah ngelesin bass dulu. Aku waktu SMA pernah ngelesin gitar sama tama waktu itu bagi-bagi. Eh ngelesin yang ini lu. <laughs> ya, oh, iya kayak. E -eh. Ini emang kalian. <laughs> ini di mana di pas pas ngelesinnya di, di? Malang. Oh di Malang. Hmm. Yang ngelesin anak-anak yang sebenarnya udah bisa main gitar sih. Cuman mungkin dulu kan gitu ya melihat uh, kalau yang ikut festival menang gitu segala macam pengen belajar sama itu itu dong sih. Nah itu kan kalian berarti bermula dari festival musik juga nggak sih di Malang juga yeah. sih? kayak Bandung gitu sama mm -hmm. growth kayak si Indinya kenceng gitu. Kalau Bandung kan dulu banyak banget ya si band-band baru yang muncul. Nah kalau diak juga seperti itu nggak sih kalau eh, progresnya di Malang tuh seperti apa nih kalau untuk band ini? Kalau dulu sih emang ya eranya era itu ya. Maksudnya orang bisa berekspresi di festival gitu karena bayar bisa main menang dapat duit gitu kan kalau dulu kan begitu jadi nah kita tuh termasuk yang di era itu waktu belajar bermusiknya jadi udah pasti ya mantan mantan anak festivalan. No. Yeah. Jadi dulu sering manggung udah sering manggung banget ya? Ya latihan jam terbangnya dulu di situ lah ikut festival dan segala macam sebelum bikin karya sendiri. Nah kalau balik lagi tadi ke forever tadi kan eh, kalian lagi sambil liburan terus tercetus gitu idenya membuat musiknya tapi untuk lagunya sendiri maknanya tuh apa sih dari si forever ini ya, ya sebenarnya itu kan lagu cinta ya maksudnya kalau dari liriknya kan kayak dunianya lagi lagi menyenangkan sekali dengan orang yang dia cinta dan segala macam ya, sesimpel aku nggak ngegambarin suasana pada waktu itu sama anak anak lagi happy happyan dan segala macam cuman eh, dari liriknya aku, aku nerjemahinnya kayak lagi bersama wanita yang aku suka banget gitu jadi kalau aku sama dia tuh rasanya kayak semua nih surga menyenangkan gitu nah ini menariknya tuh kalau dia kalau bikin lirik atau musiknya dari mana ya tapi selalu ada si nyawanya gitu kenapa bisa kayak gitu alhamdulillah Sebagai pendengar, aku dan amin ya, ya. <laughs> kayaknya banyak nih band-band lain tapi yang ada nyawa terus Didengerinnya tuh yang kayak lagu Faww itu kan udah dari tahun okay. berapa, tapi sampai sekarang masih enak didengar gitu hmm, Ya terima kasih ya kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu, cuman Kita sih ngerasanya kalau misalkan bikin lagu ya eh uh, Musik tuh uh, Musiknya yang kita bikin tuh sebisa mungkin memang Ikut berbicara bersama dengan apa yang sedang dibicarakan sama liriknya gitu jadi saling mereka tuh saling berkomunikasi antara musik dan dan liriknya gitu jadi emang bener-bener dirasain mana enggak tahu ya gimana ngomongnya ya kadang kita berasa lah ya maksudnya nada yang tidak sesuai dengan liriknya itu uh, berasa gitu jadi kayak artinya sih iya <tuh. tuh>. ah, ya. iya gampangnya kan? gitu ya. karena perasaan kan kita kan ngerasakan kalau nggak ini nggak bisa dipaksa gitu. Nah, ini juga e, nanti boleh dong ya sama tribuners pengen dengerin lagu Forevernya. Tapi hmm. nanti ya di akhir, di akhir. Nah, ya. kita pengen nanti kita. Nanti kita nyanyiin refnya. Ya, ya boleh-boleh. Kalau fullnya kalian denger dong, sambil nonton musik videonya. Nah, boleh di mana nih bisa dengerin lagu Forever ini? Di manapun, kalian mau denger, kayaknya ada. Nah, udah ada musik videonya juga. Ada musik videonya. Oh, Oke. Okay. Eh nah, ini... visualizer ya, oh. cuman ya video klip nggak sih udah jatuhnya <laughs> Nah ini juga kalau dia kan uh, musiknya tuh berbahasa Inggris semua nih Ada yang bahasa Indonesia? Ada. Ada, dua lagu Nah kenapa lebih tertarik bikin lirik yang berbahasa Inggris? Hmm, kenapa yang bahasa Inggris? Sesimpel karena bikin bahasa Indonesia tuh jauh lebih sulit Menurut kita ya, karena mungkin lingkungan kita itu Banyak orang-orang yang jago nulis bahasa Indonesia awalnya Jadi waktu itu kita pilih bahasa Inggris Coba coba kok lebih keluar gitu Dan ya udah, toh juga kalau kita nulis lagu bahasa Inggris Akan punya chance untuk bisa dinikmati orang yang di luar Indonesia juga nah, Itu Nah kalian selama dari 2015 sampai sekarang 2000, 2023 Nah gimana nih yang kalian dah rasain sebagai band Coldiak dan sudah meluncurkan dua album ya? Nah rencananya mau apa lagi nih di tahun 2023 ini? 2023 yang pasti udah ada beberapa single lagi yang bakal kita rilis hmm. Beberapa ya, terus setelah itu nanti disusul dengan album Oh berarti nanti bakal ada album ketiga? Agar, akan ada album ketiga nah, album ketiganya berarti mix ini dong mix. Uh, Tadi kan musiknya lebih ke tropical wave gitu ya Yang yang terbaru ini bakalan beda juga apa gimana nih? Wah itu <laughs> Bakal banyak yang beda nanti Bakal banyak yang beda Nah jadi untuk Tribuners nih pastiin uh, Kalau emang suka awalnya dengerin dulu nih lagu-lagunya Koldiak nah, Nanti kalau suka pantengin terus nanti bakal ada Ini ya hal yang baru lagi ya di tahun 2023 mm -hmm. ini mm -hmm. Oke okay, Tribuners nanti uh, boleh nih sekarang kita uh, dengerin Main musik ya? I Apa the... the... lagu lama? maulah bapak tau oh, oh. oh, silahkan Oh dia yang nganyi Are you gonna love me for the rest of your life say that I am the Let me take you be mine Are you gonna love me For the rest of your life say that I am the one Let me take you be my bride Terima kasih banget nih buat Koldiak udah main ke Studio Tribun Jabat Siap terima kasih eee. banyak juga kita udah dibolehin mampir ke sini boleh uh, promosiin dong sama Tribuners soal lagu single terbarunya Halo teman-teman Tribuners semuanya Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Koldiak Termasuk yang terbaru judulnya Forever dimanapun kalian dengerin entah itu di Spotify, Youtube dan segala macem uh, Dan bantu juga kita sebarin lagu-lagu kita kalau kalian suka Dan sampai jumpa di panggung-panggung di kota kalian yeah. Oke, Tribunan terima kasih sudah nonton program Inspirasi kali ini. Jadi pantengin terus nih studionya live dari Tribun Jabar. Dan juga nanti bakal ada berita-berita yang terupdate di tribunjabar.id. Kita dari tim studio pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Dah.